Lalui waktu di SMA ini di bumi satata sata mastaka kami selalu berharap semoga kelak jadi orang yang hebat kami putra putri sama.